Baiklah persahabat Leslar dimanapun Kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Di malam hari ini kita ke unggahan pertama Persahabat ya Yang tentunya kita dibuat bahagia banget Melihat foto keluarga dari Lesti dan Rizky Bilar Persahabat ya Ini adalah salah satu foto cute Yang ditunggu-tunggu oleh para fans Akhirnya diposting juga nih persahabat ya Tentunya kedua orang tua dengan anak dan menantu nih Aduh berasa tentunya pengantin baru aja nih persahabat ya mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik kabar bahagia dari idola kesayangan kita untuk berikutnya persahabat di sini tentunya ada postingan suruh di down lagi aja nih baru saja di posting, suruh di tag yuk persahabat ya loh tentunya kita lihat aja nih perintah persahabat ya Ayo takedown foto yang tadi ya soalnya dari pihak omnya Dede sudah di tagdown Kita tunggu dari pihak kakak yang up aja ya Mohon kerjasamanya dulu baru saja di up Baru saja di posting sudah disuruh takedown lagi aja nih Pak ya <laughs> Demikianya mana mungkin persahabatnya kita doakan saja Tentunya kita selalu support buat hubungan Lesti dan Rizki Bilar dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans, yakni dari akun Kirani yang berkomentar. Sudah kuduga dari awal muncul pasti akan di-take down, katanya. Berikutnya ada komentar lain dari akun Instagram IP21596. Mereka mengatakan dalam kolom komentar, "Sumpah, gue trauma denger kata 'take down' Aduh, cute banget ya sobat ya." <laughs> Tak down lagi, tak lagi nih Kata Lia Fadlia. tuh Persahabat ya, baru saja di Baru saja kita melihat persahabat ya Disuruh tak kembali Ini Yang penting kita sudah melihat kebersamaan Dari Lesti dan keluarga Rizky Bilar Persahabat yang mudah-mudahan secepatnya Antara kedua keluarga tentunya Dipersatukan, amin ya robbal alamin dan berikutnya persahabat ada info bahagia spesial buat kita semua Ini tentunya infonya langsung dari Bang Ariel ya Di akun Instagram pribadinya Bang Ariel menginfokan bahwa besok malam Leslie Kejora akan tampil di acara konser LIDA 2021 grup 1 konser top 21 persahabat ya Ini kejutan bahagia akhirnya Leslie Kejora besok malam tampil di Indosiar dan tentunya akan memberikan kejutan bahagia spesial untuk semua para fans ya Jangan lupa saksikan Jangan lupa tentunya Lesti Kejora tampil besok malam Dicatet jam dan tanggalnya hari Rabu besok tentunya persahabat ya Besok malam jam setengah sembilan Tentunya di Indosiar Jangan sampai ketinggalan Siapkan cemilan kalian untuk besok malam persahabat ya Menanti tentunya penampilan dari idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga tentunya Bang Aril menurutkan sebuah kalimat caption info Bersama dikatakan, jangan lupa besok malam tanggal 19 Mei 2021 ada penampilan Lesti Kejora. Tentunya juri di program Lida Konser Top 21 Grup 1 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya, terima kasih. Itu info resmi langsung dari Bang Ariel bahwa Lesti Kejora besok malam akan tampil. Bersama ya. Tentunya tunggu saja kejutan baru dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ini tentunya unggahan dari IGS-nya Bang Awan potret baru saja mengunggah Tuh akhirnya kata Bang Awan ya di sini tentunya Bang Awan minta izin dulu untuk post Postingan foto cute dari Lestian Bilar Ini tentunya izin kepada Rizky Bilar Para sahabat ya pengen post ini boleh kata Bang Awan Jangan yang ini tentunya <laughs> Yang ini nggak apa-apa, kita lihat yang bawah, para sahabat ya, yang bawah nggak apa-apa tuh katanya duh, cute banget nih ya. Tapi Alhamdulillah, tentunya sudah dapat izin dari Rizky Bilal, para sahabat ya, untuk up dan posting foto cute dari Lesti dan Rizky Bilal yang tentunya sudah tertimbun lama dari Bang Awan Potret ya. Postingan tersebut juga telah dipost kembali oleh akun Instagram. Lesti Bilar, tim di sini ada sebuah kalimat casual juga yang dituliskan, Yuk kawan potret pos sekarang, yuk yang bawah udah dibolehin sama Pak Bos, Yuk happy, yuk, walaupun yang di atas masih nggak boleh." <guluh> Mudah-mudahan saja tentunya kita mendapatkan foto-foto cute yang lama, tentunya foto-foto dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan Ini tentunya spesial banget ketika syuting JWB ya Rizky Bilar tentunya langsung dikawal nih Ada bodyguard abang Bilar Aduh si ganteng mendapatkan kawalan para ya. Tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan buat idola kita Rizky Bilar Yang selalu tentunya memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans Selanjutnya persahabat kita lihat juga Ini ada unggahan spesial Ini tentunya momen semalam persahabat ya Tentunya semalam Lesi Kejora makan bareng bersama teman-teman nih Oh cantik banget persahabat ya Ini baru terposting aja video pendek Tentunya Lesi Kejora Kemarin malam persahabat ya tentunya Bersama kawan-kawan akrabnya dede nih selalu cute dan selalu berpenampilan sangat cantik persahabat yang membuat kita bahagia mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan rizki Bilar dan mudah-mudahan juga persahabat yang malam hari ini kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia serta kejutan spesial vitamin dari Lesti Bilar tunggu saja info dan kabar selanjutnya mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar terima kasih